Informasi pertama datang dari akun Instagram Mom Aiting. Alhamdulillah berbuka puasa bersama timnya Ayu Ting, Ting. Terlihat di sini ada Nurul Ragi Rustami, Erik Halamin, Ramaje dan juga Reza Carlos yang setiap hari bermani Ayu Tingting. -Ting. Dan di sini juga ada Erik Halamin nih. Erik Halamin, terima kasih banyak ibu Mom Aiting. Semoga sehat selalu dan rezekinya semakin lancar. Amin ya robbal alamin. angka sabali 20. Selamat. Berbuka puasa keluarga cemara with super team love you. Dari Happy Gallery 25 Malia Putriana Pasung Seminandi Asa Iting ting, -ting. ibu love you ibu dan Ayu Ting ting hehe <gadu> amin semoga berkas nanti asal dalam perlindungannya pingin cutting gratis mom yang masak Ayu sendiri dari Reza Carlos barokallah makasih ayah ibu sayang mom Iting panjang umur sehat selalu makin lancar rezekinya. Love you untuk Ayu Tingting dan terima kasih. Terlihat di sini ya kebersamaan keluarga dan tim dari Ayu Ting Ting kompak banget nih ya. Memakai baju serba putih dari angka Sabari 20 Selamat berbuka puasa, dua cantik sehat dan selalu kompak. Bahagia terus ya, kalian love you. Ayu Ting Ting Shiva Shiva. Ternyata selain buka bersama, keluarga Ayu Ting Ting juga di sini sedang merayakan ulang tahunnya Bang Erik Halamin. Selamat ulang tahun Bang Erik semoga panjang umur sehat selalu dan diberikan kelancaran amin ya robbal alamin Dari Meliana 33 semoga sehat selalu keluarga ayah Rojak kerupuk selalu kakak adik sama aku juga empat saudara perempuan semua dari Lina Yulianti 694 dari Marwah kosong 9507 Ibu pengen ketemu Ayu Ting Ting Kemudian juga dari Sera Soraya 07 Masa Allah cantiknya ya Anak-anak ibu Atika sehat sehat Teteh ayu dan Syifa. Terima kasih doanya Atika dan Syeral Soraya 07. Kemudian juga di sini ada Halifani Mom Geris Masya Allah. Kita doakan yang terbaik untuk Ayu Tinting. Semoga semuanya selalu berjalan lancar dan dimudahkan segala urusannya serta rezekinya dan kesehatan yang paling utama. Kita doakan yang terbaik untuk semuanya. Semoga selalu bisa kompak ya selamanya. Dan untuk kedua kakak beradik ini The best banget, cantik-cantik semua Dari Mami, Diana, Dua, Tiga Senang banget lihat keharmonisan keluarga Ayu ting. Semoga ibu, ayah, Rojak Selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin, Ya Rabbal Alamin Kemudian dari Siti Asfiyah735 Semoga kalian selalu solid, selalu sehat, bahagia, selalu menjadi inspirasi The Bear Kemudian dari Syahir Sayang, tim yang paling solid dan sangat kompak selalu ada buat Mike Queen Selalu menjadi sahabat sejati Semangat untuk kayu tinting dan semua tim Semoga selalu sukses Kemudian juga dari Chandra Zing Ibu dan ayah, mohon maaf lahir batin Maaf saya malam ini tidak bisa hadir. Semoga tahun depan bisa kumpul-kumpul seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga di sini ada Reza Carlos. Barokallahu. Makasih ayah, ibu saya love you semuanya. Terutama untuk ayu timping ya. Dan terlihat sekali di sini. Dan di sini juga mom Aiting membagi postingannya yang kedua, ya. Di sini mom Aiting menuliskan terima kasih buat malam ini. Semoga kalian selalu ada dalam suka dan duka. Mohon maaf lahir batin, tetap semangat, dan tetap kompak. Kurang dua orang nih, Krisna Rezi, Zing Semoga Chandrazing dan Krisna Farazi juga sehat selalu, ya. Kekompakan demi kekompakan selalu. Ayu Ting Ting tunjukkan himbar sama timnya. Solid selalu dan sehat selalu untuk semuanya dan yang terpenting adalah kebersamaan ya kebersamaan yang jujur dan saling percaya sehat selalu untuk ayu ting ting dan seluruh keluarga. Oke sahabat ini saja informasi yang dapat Minin sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaga selalu kekompakan dan kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh